Menemukan Racun. Halo sobat Mainers ketemu lagi di channelnya Simoni untuk game Minecraft untuk petualangannya di dunia plastik ya. Kita masih bahas sampai beberapa episode ke depan dan kali ini saya akan coba cari obsidian yang kemarin diinformasikan oleh teman player juga yang memang batu ini bisa dihancurkannya hanya oleh Diamond Pickaxe, bro. Nah, kita praktekin aja. Bener apa enggaknya? few minutes Nah, ini dia. Ini sebenarnya batu ini adalah untuk membuat portal ya. Nanti kita coba praktekin portalnya. Cuman episode kali ini kayaknya saya ingin coba main di atas dulu deh. Karena di bawah mulu bosen ya, susah banget nyari diamond ini saya coba ambil beberapa biji untuk membuat portalnya nanti dan yang pasti sih agak harus bisa diakalin ya dari lava itu begitu kena air ya jadinya ini obsidian ini yang warna ungu tapi bahaya juga kadang-kadang pada saat saya apa namanya saya gali seperti ini tiba-tiba muncul lahar ya jadi hati-hati makanya saya lebih baik cari yang banyak airnya jadi aman dan saya baru tahu begitu dihancurkan kalau dekat itu biasanya memang bisa keambil ya walaupun di bawahnya ada lava. Ini beberapa kali saya hancurkan ada lava tapi lompat tuh bisa keambil ya ininya si obsidiannya. Oke okay. agak alot dan memang diamond mount ini eh, agak awet juga sih nggak nggak cepet hancur kayak dari steel. ujian bro itu untuk channel yang baru gabung makasih banyak ya udah amanah dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang selalu mantau terus channel ini dan jangan kapok untuk terus tengok ya nanti saya pun pasti main dan auto subrek lah yang jelas sih kalaupun setiap saya nonton ke channel-channel yang lain sih pastilah di subscribe Oke okay, kita main di atas sekarang saya udah lama pengen banget jalan-jalan ini untuk ngecek villager ya mungkin ada sesuatu yang bisa dibarter tapi kebenaran ini banyak musuh ya aneh nah aduh sakit juga ya hei ah ini dia wih itu ada yang pakai bendera bro itu bosnya kayaknya dan crossbownya ternyata itu dapat nge-up Aduh waduh bahaya ini jangan sampai nembak ini harus saya matiin duluan Oke okay. Eh Aduh Kena apa ini ya Wah nggak bener Kebakaran bro <laughs> Waduh Racun Harus cari susu -sus cepatnya ini Aduh ini racun memang harus disembuhin juga ya Nah <laughs> Sampai rumah aja masih kebakar bro kita cek hasil rampasan. Wih, dapat crossbownya, drop lumayan. Cuma harus dibetulin ya itu. Oke, kita pasang dulu benderanya. Ini benderanya taruh di sini. Hei, keren lah. Lumayan hasil dari ngejarah. Oke, kita tidur dulu. Selamat malam. Nah, siap kita lanjutin lagi banyak kerjaan ini kita nanti coba upgrade, perbaiki maksudnya untuk crossbow baunya. kemudian kita harus cari dulu susu untuk saya punya sapi aduh ini gelas airnya ini harus minum dulu ya oke buat teman-teman yang baru juga main kalian bisa cek juga dari episode pertama itu saya kasih tahu untuk informasi yang sederhana dari barang-barangnya ya termasuk gelas ini nih aduh ini minum Yeay, racun omennya hilang, Bro, aman sudah. Eh, hey, apa sapi? <todoh> Mantap. Kita ada kerjaan lagi untuk nempak senjata dapat rampasan oke okay, ini ternyata si crossbow nya ini karena nggak ada material yang lain saya nggak tahu ya jadi si crossbow nya ini dibetulin lagi oleh crossbow tuh kan naik gitu hp dari senjatanya tester wih <gif> oh bisa diambil lagi panahnya oke okay, lumayan nah penasaran itu crossbow nya belum benar betul jadi saya mau cari lagi ini kali dapat lagi dari si ini dari penjahat penjaga pila. Ini penjaga perkampungan ganas-ganas bro. Ini coba saya cari lagi. Nah apa ini? Gak boleh ini nyembah berhala ya. Hauas hati-hati. Huh? <laughs> kita colong aja. <laughs> Oke okay, kita dapat cekolantern. Oke lumayan. Nanti kita bikin di rumah. Hihi karpet pumpkin. Satu lagi. Nah lo mau kemana kamu hei? Ih, coba tes. Waduh oh, nggak bawa arang ya? Dia nuker emerald dari arang, jadi iron eh, legion juga. Legion Aryan laging. Koyak hitam sih warnanya. Ayo baliklah. Oke, okay. hasil dari rampasan kita coba upgrade dapat dua pan, eh dua crossbow ya. Oh, uh, XP-nya lumayan juga ya, tiga ya. Oke, okay. naik lagi. Lumayan lah, jangan sampai hilang dan jangan sampai mati saya kalau pakai itu. Aduh, nggak cukup lah, ya lah, bro, bro. Oke okay, deh. Makasih banyak yang udah nonton. Sederhana sekali tapi menyenangkan game ini. Kalian bisa download aja langsung. Jangan lupa untuk komentarnya terus dan tetap tonton. See you teman-teman semua. Tetap standby di channel Simuni dan dadah bye-bye.